Bakar Abu Bakar as Abu Bakar termasuk sahabat sing jarang sholat sunat kofliyah, jarang. Berguru nunjuk nabi dan wajib. Merkide niku gak sering tapi buatan sering banget. Gak sering tapi buatan sering banget. Niku menangi tabiin. Nih Menangi tabiin. Sing ketika Abu Bakar cek sugeng, tabiin tuh banyak menafsirkan Innalaihi nakkahu. Karena punah bau semesta, kamu selalu alaihimul malai katu ala takofu wada tasan wong seng iman kemudian istiqomah alaf ilil khairan, yiku selalu ngakoni keapian, jadi abu bakar kallawahasha cek cek ngahureke nafsirno, nafsirno koitian mulu deh lakot hamaltum ala ghairil mahmal kalau saya apa lerdak sini abu bakar lakot hamaltum ala ghairil mahmal sungguh ayat itu kamu dudukkan tidak pada tempatnya terus para tabiin tanya lalu yang benar bagaimana ya babakrin Baba innalladzina kalu rabbunallahu summa staqomu eh lam yalta fitu ila ilahin ghirihi Istiqomah di sini itu maknanya adalah ketika dia sudah yakinlah ilahiloh illallah tidak pernah menuhankan selain Allah. Ya tiniin Rusnawati gulawingi, ngojok kok bukti tafsiri istiqomah itu maknanya selalu baik. Nak ngo nobong Islam sakdonya gagal kabeh, mereka gak ao selalu baik. Ayo sobo sing selalu baik bahkan umat rasulullah nanti disukani hadiah yang nabi begitu bangga uktitu az-zahrawaini lam yukta nabi yun qobli aku dikai dua hal yang sangat-sangat bersinar gini ku nabi liyane radikai siji al-fatihah umul kitab nomor kalih khawatimi suratil bakor akhir surat nama bakor surat bakoroh akhir Niku ku dituruh Allah Allah pangeran niku, ben kue keng bong khware roh, ro keng khware tu ra ro pengeran sing pangeran niku, kue kue kung khware tu sing duwe duwe nyo sing duwe hisap sing duwe nero sing duwe suwar ko. Kuro fale ni ya. sing duwe nero sing duwe suwar niku Ni ku matenaki Mat umatem warai itu mo iki. Tiap dungo aku muni naam. Yeh ya, tiap dungo aku ngentikan naam. iya yiku kondungo siap-siap suatu saat kita salah kita keliru robdana la tua inna sinna gusti kulo gada perjanjian baik jenengan setiap saat kulo salah niku ampun sekso langsung pokoknya mbarno gusti la tua ampun na terapi jenengan jangan ngambil sanksi kepada kita jika setiap saat atau kapan saja inna sina, kalau kita lupa kau aktona atau kita salah lagi gua blogi khawarid gendengnya wong khawarid jadi kita ini sudah pasti salah dan akan salah kanjir nabi di hadiah urung salah wisono perjanjian pangeran nak setiap salah di sepuluh tak wis pena artinya kesalahan iku mesdilan Allah maklumi kue sarate setiap saat sering dengan Allah Rabbana la tu khidnah innasiina awakhta kusti ampun siksa nak setiap saat kita lali li uto salah terus Allah dawuh na am makanya potensi kita diampuni itu tinggi sekali nak sering maca ayatiku makane diarani hadiah umat nabi akhir surat tawaf akhir surat taqor terus di ku tahlilan rame-rame tapi ora paham di ku donga saya bolak-balik inggris rutin itu serana filosofi ini agar bisa rutin itu rana-rana gitu ah. tapi itu dungu luar biasa beti yang nggak buatin salah gus sepunti uang terutama uang soleh bodoh tambah potensi salah <tosur> <tosur> lalu kuala nubede ngiai ya, perkataannya kalau mau gak ada kesepakatan di pengirahan wabana al khifna inna sina awak. tapi tak jiwanya tenan. Tenang, gusti, Mungkinan kayak kulas kadung ramaksum sum juara nabi, jadi voice setiap saat kutu langsung jenengan Sepuro. Langsung sangat ini kulo jolo Sepuro, pokoknya langsung kudu langsung nih. Ya, aku nabi begitu bangga sampai nge nabi. Kau nabi di koyo kau aku, aku di akhir surat. Takut. tradisi kita sebenar di kota halilan rame rame, tapi orang di jiwa. Jadi itu benar ayat itu ibu hadisoh kah riwayat bahwa Azhar Rowen itu hadisoh. Jadi ku luar biasa. Terus Allah ngendikan Nakamjo ya, tak turuti. Melainnya umatnya -umat nabi -umat ini disebut umatnya umatun -umat marhumah umat yang dibelasi pangeran. Wong apa salah wahai onok perjanjian dengan Allah pangeran. Kalau lu jeliing kalau diconconi ku setengah anak ikiyah anak ikiyah tenan babi iki. Saat itu udah di pengusaha juga. Subhat yo gelem babal kedua juga, tak tak kok ilu kiwanai kiwal, kamu kurang ajar akarwan, ini pengusaha juga, tenang kes aku sedih perjanjian baik pangeran, jadi cuma deh nek banyak senangannya itu gak dua miliaran. Alasannya di net jari, saya sih, ngomong ke sebab pengiran, woi enggak anak hobi san fatah guru, <laughs> jadi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> dia dengar biasa tuh, saya aku sih ngomong ke sebab pengiran, diserjajian perjanjian dari enggak anak hobi san, pokoknya sekali buatan bener, Gusti izinan bagian Yuche no, <laughs> nah dia nih alasannya bede, kita woi cuma kelos mantikus, lebihnya kemudian, kolor melarat marat sugai, kisuke, woi enggak anak koli lan, woi fakasiru, jadi indikasinya Yohopi san Yos, fatah Yohopi ya, tapi toro gulo, allah beneri. Eh. Daripada kue yakin doyan suci mergo hati-hatian anda, berarti kue percaya ikhtiar anda, berarti anda mendudukan amal anda. Mendingan kita serveranai bepengiran. Termasuk ngakoni nak hobisan, hmm. fatalir. <tuh> ya agar orang karam sing vulgar, koyok adol weduah, nado narkoba, karam-karam aini itu rakena itu suci ini, doge. Lha yo tetu ora fakilana asu mbah umbah biacarane wong karam aini. Koe iso ngubah taek dadi suci. Sing saya kena diubah itu kan ngut ana najis barang suci kena. Lah nek aine najis ngubah mbah asu nganti mati asune mbok remes-remes yo tetep. ya maksud e ku yo sing najis, sing ndok nyrempet lah suh apa sing tapi nek aine najis kan. Faham gitu toh tos niki kula suwun hukum hukum sing nyirembet khawatir, iku banding nontengenek Quran, Quran piyambak, wong ape iku sopo, wong ape iku sing ele-e di sepuro, ele-e wong ape iku sing ele-e di sepuro, ben, yakin nak nikibu tuh kula, tapi dawei Allah, misalnya teng surat fatah, wong ape iku sopo, liyotu khilal mu mininawal mu minati, jannatin tajrimintahti halanharu, kholidinafiat, terus wayukafiro anhum sayyatihim wong Abu uang sing di sepuro berarti intinya kan tetap wono elek cuma di sepuro lana ngono sumasta kamu artinya orang kok istiqomah rata elek kan tapi yo tau elek tapi di sepuro